Halo guys, Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel selamat dan di video kali video seperti ini seperti biasa, Halo semuanya, akan pagi. Halo semuanya, selamat pagi. Halo oke kita langsung aja simak satu per satu oke okay, lanjut ke proses yang kedua Oke lanjut ke versi yang ketiga. <San> oke okay, lanjut ke versi yang keempat oke okay, lanjut ke versi yang kelima Oke lanjut, okay. you, so oh, lord, okay, lanjut ke peserta yang ke-6 ya. Oke okay, lanjut ke versi yang ke Oke okay, lanjut ke versi yang ke-8 ya. Oke lanjut ke episode yang ke-9. <gulungan> gua nggak pernah suka kehilangan siapapun di hidup gua, tapi siapapun yang ingin kehilangan gua akan gua bermudah jalannya. <gulungan> Oke lanjut ke episode yang ke-10. Okay, lanjut ke versi yang ke-11. Oke, okay, lanjut ke versi yang ke-12 ya. Oke lanjut ke presiden yang ke-13. Oke lanjut ke presiden ke-14. oke okay, lanjut ke presiden yang ke-15 oke okay, lanjut ke presiden yang ke-16 lanjut ke persediaan yang ke-17 ya <San> oke lanjut ke persediaan yang ke-18 Oke okay, lanjut ke periode yang ke-19. Oke okay, lanjut ke periode yang ke-20 ya. Okay, Sisanya kita pandem. Buah mangga, buah apel, I love you. Oke lanjut ke persidangan ke-21. Berjuang hadir game mundur, disayang tapi nggak tahu diri ya tinggalin. Dihubungin tapi nggak respon ya udah blokir. nggak cukup satu cowok, buang anjay. Ya takut mati tanam ya kan. <tuh fare> Oke lanjut ke persidangan ke-22. <tuh> Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-23 Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-24 Oke lanjut ke verse yang ke-25. <SILENCIO> Oke, jadi mungkin segitu aja dan kita